Halo, hari ini cuaca lagi cerah banget. Terus? Pengen manjat-manjat. Terus kita mau berangkat ke suatu tempat, ke suatu taman. Di mana? Tamannya itu ada tempat buat manjat-manjat. Itu di mana ya? Di mana ya? Kamu tahu nggak? Tahu. Oke okay deh, manjur. ayo kita cari aja deh. Soalnya, Uang. Una tuh uh, lagi punya kesenangan baru, yaitu mau manjat-manjat daripada manjat-manjat tembok atau manjat-manjat genteng rumah, ya kan? Bahaya, gak, gak ada pengamannya. Oke, okay, kita cari aja tempat yang um, meng, meng, bisa menghilangkan rasa penasaran Launa hmm. untuk hmm. memanjat-manjat. Dede. Siap? Siap, ma. ya Dedek Dede mau ikut. Oke. Bye-bye. Dede polos banget luluaknya. Kita baru nyampe tapi kita mau makan dulu karena belum makan dari pagi. Makan sih sebenarnya cuma pakai martabak sisa semalam. Dasar Mama. Ini kakak yang excited banget Excited mau ngapain sih? Manja, manja, sama main sepatu roda ya? Ya kakak bawa sepatu roda juga tuh Terus ini nungguin apa ya? Makan Makan Karena belum makan banyak ya? Tadi baru makan martabak ya? Iya yeah. <laughs> Oke okay deh Nyanyi. Ini, kakak. ini kok ada ini apa itu? Ini, ini. <tuk> nggak tahu <tuk> ayo kita makan wah, yang digambar itu dia lahirnya dari itu mah buah <tuk> semua gambar di <tuk> ayo makan itu bentonya wah sedap kali nyam-nyam-nyam beli dua detik tiga. Oke. Okay. Cara scannya gimana? Coba. Oh bisa. <laughs> Pinter. Tiketnya jangan kakak tiketnya jangan dibuang ya sini. <tiketnya> Pinter. Apa itu kak? Asap. Main pasir. Mama lewat sini ya sayang. Bawa stroller. Kakak mau coba wall climbing. Ini tamannya. Akhirnya ke sini juga. Eh, lewat mana ya? Oh, kita lewat sini. ini kita bisa main roller. Di sini loh, Kak. Kakak mau coba naik itu Ini dia Akhirnya rasa penasarannya Tasnya ditaruh sini dulu Sini kita taruh sini aja U N A Oke Ayo video ini terkasih tahu papa ya tuh di Oke, masnya dulu, yep. Yep. Yep. aman kak pakai tali kakak mau tinggi nggak <tuk> apa-apa ya ini kalau sampai tinggi kalau mau turun tinggal pegang tali aja yep. yep. yeah. ya asik loh naik posisi tali tetap di depannya Nah posisi tali tetap di depannya Ini posisi tali tidak boleh di belakang Nah kalau mau yang lebih gampang ini sebelah kiri Tapi kalau mau coba yang terakhir tidak apa-apa Dia ya, ke kirinya naik ke kiri Ya jadi Yang sebelah kiri, kata masnya, "sebelah kiri yang gampang, kamu pengen ngegelantungan, kayaknya." sendiri. kiri Yang kaki kanan, yang kaki kanan. Ya, tangan naik, tangan. Ah, tangannya naik. Nah, dorong. Kaki kanan naik. Nah, dibawa dulu. Tangan kanan naik, tangan kanan. Tangannya tangan naik, sudah bisa narik. Nah, tangannya naik. Ya. Nah. Nah, posisi, posisi tali udah salah. Khusus tali. Posisi tali dikedepanin. Nah, oh. ya. nah, sekarang kaki naik. Nah, kakinya naik ke nol tinggi biar enggak terlalu capek, naiknya pelan-pelan. <tuh> Kok <Kau> udah? <Okay. tuh> <tuh> <tuh> eh, kamu pakai deker dulu. Biar aman, Kak itu keaman standar keamanan sepatu roda harus pakai deker sama helm saya mau main, dulu ya. main sepatu roda gak jadi main sepatu roda kenapa? soalnya pergi pakai deker alah alah alah alah, alah. Hmm. dede gak bisa main sepatu roda dede mau main sepatu roda tuh. oh mau main sepatu roda aduh Tunggu. main apa ini oh halang rintang halang rintang ya gimana nih cara mainnya nih bisa oh dede nangis mau turun ayo turun yuk eh melorot Ulu ngombok ngambok ngombok Ngombok Ayo Bisa lewatinya mah. Bisa nya Ayo. Jalan-jalan nih. Hari bahagia kita Hari bahagia kita. Waduh senang ya, ya. Yang ini juga senang. Main apa? Oh, boleh. Uh, dede tuh Oh Dede mau main itu juga <laughs> ini anak bayi juga udah ngerti main ini anak bayi ini seneng ya gini goyang-goyang dipegang pegang ininya pegang ininya ya Oh gitu Oh gitu ya pelan-pelan deh pelan-pelan deh tuh lihat kakak, belakang manjat seneng gak? nyeng wah kakak masih asik manjat-manjat oh iya nyeng-nyeng mau kemana dek? mau turun? udah oke, ayo membantu Iya. Oh dede, dede nyoba main ini. Jangan digituin deh kepalanya. Aduh bahaya. <laughs> aduh, aduh, aduh, aduh, aduh. Aduh. Kakak, Kakak terlalu senang. Kenapa terlalu senang? Main di taman. Tutup nih banyak yang ditutup nih. Ya di garis kuning gimana mama lewatnya nih? Oh ternyata habis dicat ulang makanya banyak jalannya ditutup. Lo kok nangis? Oh ada. Ada Little Pony. Eh kita lihat Little Pony. Oh, Una bantuin. hei kuda. Mau dimasukin ke kandang. Ayo kita anterin yuk. Kakak Una mau nganterin kudanya ke kandang. antar kudanya ke kandang Siapa namanya? Namanya Miss Magic. Eh, uh, Miss Magic, Magic. <laughs> dia tahu kali ya mau dikandangin. Pinter dia berarti, ah, gak mau. Ah, aku mau main. Gimana, Mbak? Kandangnya? 啊 Papa, sasen lihat ini nih pa. Du, apa itu? Apa itu? Sasen lihat ini, ada kuda juga, kuda kecil, little pony. eh iya nggak apa ma emang dia cewek ya, cewek dia iya dia dia dia dia dia dia cewek. oh benar berarti ah. I like her namanya Siwi sama Melisa yang coklat oh Siwi ini namanya Siwi kak usianya 10 tahun oh 10 nah, tahun ini sebelas tahun oh usianya mau bisa berapa tahun oh, mah bisa nyampe I 20 lima gitu semuanya oh pertengahan lah ya dewasa lah ya Ih, mau foto Kak, foto. Anahnya, <laughs> Ini apa? suaranya lucu. So, lucu, lucu, lucu, lucu gemes banget. Baik kaya, kaya. baik kok jinak banget. mau Suara emang suara alpaka gimana tadi suaranya? Mmm gitu. Kakak jangan nempel-nempel, ayo itu rumahnya. Itu itu kanguru kan? Mau lihat lagi? lagi. Kanguru itu itu yang putih itu Kalian itu walabi oh walabi ya, dia masih satu pandu sama panggiri. kangguru warnanya putih ya mau lihat yuk Al itu oh, albino kalau yang dia masih takut sama orang baru oh ada gaya main mana flowers jamur jamur oh mau lewat jalan laut situ ya. oke okay, kita ke Jangan Hah? Jangan Lihat aja Eh tuh ada minuman Mama mau beli minuman dulu oh, Dia mau kemana nih Eh ada taman dogi kak Mau lihat kak Mau lihat dogi gak Ayo kita sana ya. Oh iya oh. Ada oh, ini, pudel. Oh, sawswe. So Kamu tadi yang manggil ya. Itu yang gede. Pelan pelan ya kak. Pelan pelan. Ya ramah enggak? Una pelan dulu. Una nanti. Nunggu dia deketin. Mana dia ramah? siapa itu Apa itu Zeus Zeus uh. mau lihat mau main mau mau nggak ngantuk kamu ya Ih, main sama sasenka ayah ayah ada sasenka nih wih, wih. Eh, hey, hey, anak kecil, kamu anak kecil ya? Oh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, gimana ini? Aduh, aduh, aduh, ini. Aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, gini, gini. Gini, gini. aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, Ada aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, aduh, sih huh? kamu lucu banget kenapa kamu lucu huh? kamu terbuat dari apa sih huh? kamu terbuat dari aku kenapa kamu lucu huh? huh? pelut nyandut pelut nyandut ini icinya apa ini pelut nih ini juga nih ini anak lucu juga ini ini anak lucu juga nih <guluh> udah cape udah oh uh, lagi oh lagi oh suka dipegang perutnya aduh sampai maghrib kita di sini nemenin kakak mutar mutar mainan sama anjing sini dong lam udah mau tutup terus kakak mau main ini dulu jadi mau ikut Ah, Dayuk yuk kita pulang kita kita pulang agak diangkat agak diangkat Nah. Oke. Okay. Oke. Okay. Eh, terima kasih ya. Berakhir dengan makan es krim si Kakak. Jadi minta ya? Nih. Boleh coba? punya mama. Oh mau coba punya Dedek kakak. Uh. Abis ini kita ngapain kak? Roda. Ya, ya abis ini mau sepatu roda. Hmm, hmm, hmm. Yuk kita on the way ke parkiran. Sekarang. Una. Kamu nggak capek? Capek nggak kamu? Hah? capeknya nungguin kamu udah capek belum? ya Allah, belum capek kenapa belum capek? seharian keluar gak capek? kenapa gak capek? Laper gak? Oke kita cari makan Sekarang udah jam 10 malam Yuh ampun Masih nggak capek nih anak hmm? Hmm. Kamu punya kekuatan power ya? Hmm. Super power mu apa? Ya <laughs> Oke okay, begitulah kegiatan kita hari ini Dah sekarang kita Kudanya oh. <laughs> udah bobo